Harga emas hari ini yang dijual di Pegadaian, Jumat tanggal 24 Juni tahun 2022 terpantau meningkat untuk cetakan UBS dan Antam. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp569.000, naik Rp3.000 dibandingkan Kamis tanggal 23 Juni tahun 2022. Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp523.000, naik Rp2.000. Untuk emas Antam ukuran 1 gram, Pegadaian menjual seharga rp rupiah, naik Rp6.000 dari harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp980.000, naik Rp5.000. Lebih lanjut, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol 4.935.000 rupiah, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual 4.802.000 rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 24 Juni tahun 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.